Banyak sekali di sini loko-loko yang sudah tidak terpakai, pendornya sudah puluhan tahun seperti ini. Oh banyak sekali ya. Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Sekarang Saya coba hunting di sekitaran Stasiun Kampek ya teman-teman Tapi tadi saya lihat Ada bekas gerbong ataupun lokomotif Di sana Di belakang gedung putih itu Saya coba ke sana ya nanti Ikuti terus video saya sampai selesai kita cari tahu ya teman-teman sepertinya gerbongnya udah sangat tua ini dan di sana kelihatan bekas selokonya ya teman-teman nah ini bekas gerbong ya udah lama sekali sepertinya teman-teman. Nah lihat teman-teman Mungkin teman-teman Tahu ya ini Loko apa gitu Karena saya Masih amatiran nih Karena saya belum tahu ya Ataupun masih Tahap pembelajaran juga kita lihat lebih dekat lagi ya teman-teman banyak sekali di sini loko-loko ya yang sudah tidak terpakai umurnya sudah puluhan tahun sepertinya saya coba lihat satu-satu ya teman-teman Sudah sangat tua ini lokalnya ya BB3034 inilah mungkin teman-teman tahu ini ya arti dari angka seri di Loko ini ada ular teman-teman so, saya coba di sini aja ya. Nah ini nomor serinya ya teman-teman. BB 3068407 Setahu saya sih tiga oh itu memang nomor seri. Lokonya ya, tipe lokonya, dan 84 itu tahun keluaran, atau bisa dibilang tahun aktifnya ya, tahun dinasnya pertama kali, dan 07 itu, loko yang ketujuh ya, dari tahun 84 itu yang pertama dinasnya. Mungkin itu sih, kalau nggak salah ya, karena saya juga kasih awam belum tahu dalam perkereta apian dan kalau misalkan teman-teman tahu tolong tulis dan komentar ya di kolom komentar karena sangat berharga bagi saya untuk pengetahuan perkereta apian itu penasaran nih dalamnya gimana bikin tahu karena saya juga belum tahu belum pernah kesini kita lihat ya teman-teman banyak punya di dalamnya juga nah ini juga BP 30484 sama ya yang seperti bloko yang putih itu keluaran tahun 84 atau pertama kali dinas di tahun 84. Dan ini loko yang kedua berlinas di tahun 84. Ini loko ini malah lebih tua lagi ya teman-teman Karena Pertama kali dinas itu di tahun 76 Dan Keenam loko nya Dinas yang keenam di tahun 76 Sangat tua sekali Kita coba Muter ya teman-teman kita coba naik ya dalamnya itu seperti apa saya juga belum tahu karena lopanya juga diperkirakan udah sangat tua kemana naik aja deh Oh benar sekali ya Ini Zaman Dulu Tiga, ger, e, tiga loko ini sama ya sepertinya teman-teman karena tipunya juga sama c 30001 saya akhiri saja ya teman-teman video kali ini mungkin dari teman-teman banyak tahu tentang Bekas-bekas loko di sini. Tolong tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.